Saya Wakil uh, Pengurus KIARTI uh, Kampung Luten Pengawan hmm. mengucapkan, uh, dan seluruh uh, EJK mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan. Oh, okay. Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka! Merdeka! <laughs> okay, terima kasih, terima <laughs> kasih. berini kita mengulang kampung Rukun negara menghukum 5 juta negara. Tiga, elakkan close conversation atau bercakap jarak dekat. Namun, apa pula amalan tiga W? Tiga W ialah wash, wear dan one. Wash, amalkan kebersihan diri, kerap mencuci tangan dengan air, sabun atau hand sanitizer. Kedua, wear. Anda hendaklah sentiasa memakai pelitup muka. Dan... Salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan. Bersama kita mencayakan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 Fasa 1 yang akan bermula 7 Julai sehingga 30 September 2020 ini. Saba sedang menjalankan campaign imunisasi polio. Menangani penyakit polio, tanggung jawab bersama. masyarakat dalam permukaan tempo dan Sampai Sampai sampai tangan Oke okay guys, hari ini kita yeah. Yeah. akan membuat TW di Medan mm. dan Yogyok Jadi di Medan sudah selesai Sementara itu kita lihat ya, sendiri dulu, hari ya. 10 Yogyok, yeah, jadi nah, kita kena riak dulu ya guys, yeah, guys. Uh, Baru kita ada semangat untuk kerja yeah, ya guys, guys. Uh, Kalau kita kira tenaga, uh, boleh mendapatkan penyakit juga ya guys Terutama distrik, yang ada musik Iya guys Waktu kita tinggal kita, dulu, kita sarapan dulu lah Men guys, kita punya ya penting kita ya, lega numan ya terus musik musiklah dulu mau ke daerah sini ya Kesemua dan keseorangan bersama kita mencanangkan pasti penutupan rumah melintasi 25% yang akan berbula hingga bilai 30 September 2020 bahu-bahu. Batu-batu yang terlalu lambat tersebut iaitu. Dalam ya, bumi negara tersebut menggambarkan lima prinsip yaitu kepercayaan kepada Tuhan, Kesetiaan kepada Raja dan negara, kejujuran penembakaan kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan suksikiran. Yang bertanggung jawab untuk dua puluh adalah secara asas talian online ini dan Sabah sedang menjalankan campaign Negara melaksanakan dilaksanakan oleh Yang Dipertuan yang Almarhum Tunku Ismail Shah, pada dengan mengajarkan masyarakat Islam akan terhalang memikat lima perbezaan agama, ada desa dan budaya, serta menegakkan masyarakat progresif dalam penggunaan teknologi dan maklumat waktu dan negara, dapat berkumpul pada pagi yang panas, jauh, hujan juga. Oh. alhamdulillah. Tujuan kami sebenarnya jembatan penerangan ni cuma satu saja. sama sama kita menyemarakkan bulan kebangsaan kita ni yang ke 63 tahun, kan? Jadi bila sudah dapat bendera ni, mohonlah semua dibalaskan di rumah masing-masinglah, kan? Jadi satu sebagainya, tanda kita ni cinta negara Malaysia kita, lah. Okay? Nah, jadi, walaupun berbagai kaum, tapi sama satu Malaysia kita kan? Negara Malaysia kita dalam satu Malaysia. Jadi, uh, kita diminta untuk bergambar di depan sekarang. Oke. Okay. Oke, okay, Oke, okay, uh, pengurus siapsi Kampung-Uniah uh, Bia Punggawan mengucapkan uh, dan seluruh ADK uh, mengucapkan selamat hari kemerdekaan. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka. Merdeka. Merdeka. It's a good one.